saling bersandar Ke arah mata angin berbeda Kau udah kenyam malam Saat ku menanti wajar. Sudah coba berbagai cara dan tetap bersama Yang tersisa dari kisah ini Hanya kau takutku hilang Berdebatan apapun Menuju kata pisang I'll okay. keep Berbagai cara agar kita tetap bersama. Tersesat dari kisah ini hanya kau takutku hilang. Perdebatan apapun menuju kata besar. Jangan paksa kan izinkan aku pergi dulu yang berubah.